Hai hai, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau membuat buket simple satu silver queen. kertas yang digunakan cuman seperdua saja loh. Tutorial lengkapnya yuk nonton videonya sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Bahan-bahan yang digunakan di sini saya pakai bunga mawar artificial satu tangkai, tusuk sate dua gunting dan coklat, ada lem tembak, pita serta silotip dan jangan lupa kertas silofonnya seperdua lembar saja. Yang pertama kita gunting dulu kertas silofonnya kita bagi menjadi empat bagian seperti di video ada empat ya. Setelah itu kita lekatkan tusuk satenya di coklat. di sini saya pakai lem tembak seperti di video. kita isolatif agar coklatnya lebih kokoh, tidak mudah goyang-goyang. di sini saya pakai silotipnya gak banyak. kemudian kita tambahkan bunga mawarnya. kita silotip lagi sesuaikan saja di coklat terus lotip lagi kemudian kita wrapping dengan kertas buketnya di sini saya menggunakan silotip. apabila tidak ada silotip bisa juga menggunakan tali atau pita lakukan seperti pada video dilipat dan disilotip kembali. ini terakhir kertas satu lembarnya saya gunting lagi menjadi dua. sisi selotip lagi kita rapikan kemudian terakhir kita beri pita kita ikat simpul dan buketnya sudah siap sudah jadi tinggal kita gunting ujung pitanya seperti di video sudah selesai, mudah kan? Bagaimana? Jangan lupa dicoba ya.